Segi enam Beraturan Ketupat. Segi lingkaran, bintang, segitiga. Kuning Hijau Merah jambu Biru Merah Ayo belajar bentuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh delapan. Bintang dan hati Beraturan segi lima, beraturan persegi panjang, segi tiga lingkaran, dan persegi. Ayo, sebutkan bentuk apakah ini. Ini adalah lingkaran Apakah ini? Ini adalah persegi Apakah ini? Ini adalah segitiga Apakah ini, ini adalah bersegi panjang Apakah ini, ini adalah segi lima beraturan Adalah segi enam beraturan. Apakah ini? Ini adalah bintang. Apakah ini? Ini adalah hati lingkaran dan ada sudut bulat seperti bulan. Segitiga. 3 sudut, 3 sisi. Persegi. 4 sudut, 4 sisi. Persegi panjang. 4 sudut, 2 sisi pendek, 2 sisi panjang. Bintang. 5 sudut adanya di langit. Segi 5 beraturan. 5 sudut, 5 sisi. Kubus bentuk seperti kotak 6 sisi 8 sudut, bola bentuk seperti bola satu sisi, tidak memilih sudut tabung bentuk seperti kaleng susu tiga sisi, kerucut bentuk seperti es krim dua sisi satu sudut, jingga. warna jingga, biru, bersih warna biru, hijau. karan warna hijau kuning kuning lima peraturan warna kuning merah 3 warna merah Hingga biru, hijau, kuning, merah, daun, hati. Lingkaran Persegi Bintang segi 6 beraturan terima kasih dan sampai jumpa